Oke okay, ini biasa uh, channel azan santai ini untuk uh, apa ya mencari masjid-masjid untuk beliau ini meminta untuk izin ya izin untuk azan Oke okay, mic-nya bagus banget sih warna emas guys Oke okay. Hai Masya Allah cantik ya masjidnya bersih gitu Masjid yang cantik bersih ini takmirnya pasti bagus Oke okay, Udah Oke okay. Allah Allahu akbar Merinding guys Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashadu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 Ya Allah. Pak jatuh pak itu Allah! Masya Allah Suaranya guys Ya Allah Baru denger saya bang Allah akbar Okay, Masya Allah suaranya abang tadi itu Abang azan santai Saya gak tahu namanya ini guys <laughs> Tapi emang Masya Allah Sangat-sangat bagus sekali suaranya Dan Allah Ya bener sih mirip di Mekah gitu guys Allahu Akbar Yang awalnya masjid itu kosong Setelah ada azan seperti itu rame guys Ya begitulah kekuatan daripada azan Makanya kalau azan itu jangan orang-orang tua gitu kan Anak-anak muda itu harus uh, yang azan seperti itu Kalau orang tua gitu kan Aduh males banget gitu kadang dengernya gitu Sebenarnya bukan bukan karena apa ya Mungkin karena nada-nadanya yang agak-agak lemes gitu Dan kesalahan kita juga apabila ada orang tua yang terpaksa azan ya Karena nggak ada anak mudanya nah di situ So ya ini mungkin kita harus memperbaiki ini Dimana masjid itu kebanyakan tidak apa namanya ya memberikan tempat posisi yang tempat untuk muazin itu padahal muazinin sangat-sangat bagus sekali ya dan ketika kita ingin menerima istilahnya marbot, marbot masjid itu kita memang harus benar-benar menguji juga azannya gimana jangan yang istilahnya azan yang uh, ya sedikit-sedikit apa ya letoy gitu pokoknya harus uh, bagus dan membuat kita itu semangat untuk uh, ke masjid seperti itu guys so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk like share komen dan subscribe channel saya dan apabila ada requestan langsung saja komen di Instagram ataupun DM di Instagram saya mujib atau komen juga di video ini guys. Terima kasih sudah menonton video ini apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.